Cik, cik cik cik balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh hari ini kita akan mencoba membantai Olympus dengan modal 130.000 pastinya biasa kita main di event 2400 double check aktif kita langsung gaskan saja quick 20 kali ya selur. Oh yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku itu slot tergacor tersolid santai rojaga dunia akhir. Di sini berapa berapapun pasti diperluas bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis free 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri bosnya. yuk langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya semakin di pin komen ya bosku jadi buat kalian semua yang tahu fungsi rtp pasti paham lah ya rtp toret right untuk player seluruh. jadi seberapa banyak kesempatan kalian buat dwd mantap di satu game rahmatik contohnya lah ya seluruh. makanya selagi pengen masih bermain selalu cek rtp game sebelum bermain dan cuma di rtp 8000 kalian bisa cek rtp game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri pastinya jadi buat kalian semua yuk langsung gaskan saja ke rtp8000 untuk link gajornya saya sematkan di pin komen ya bosku. jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek rtp game gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri pastinya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 akhirnya kita dapat free spin juga ya seluruh ya saldo season 56 semoga ada GP-GP mantap play ya, store ayo Aduh makhluk takutlah satu sayang seribu sayang ayo dong petain petain petain hmm. aduh kuning tanggung sekali itu nanggung semua anjir nanggung semua Dut. mantap yuk atas cincin kasih petir lagi hmm, lumayan lah ya kaldu-kaldu nggak apa-apa lah ya plus yang penting konek-koneknya connect dulu lah ya suara. masih sisa 8 kali lagi eh dong kasih yang mata mantap bus kasih yang gurih-gurih -guri. kasih yang manis-manis pastinya biru jadi ungu ikut dong ungu ikut ungu ikut hijau ikut mantap nih kuning harusnya sih kuning dulu uh, duduk kuning merah uh merah ikut nih merah ikut dong puluh 20 30, 30, ribu cincin ikut cincin ikut pastinya 38.000 lagi dong petanya hijau ikut hmm? atas mahkota kasih petir. Hmm? lumayan lah ya tuh walaupun kaldu-kaldu-kaldu tapi kalau pecahnya segini hmm, mahkota ikut dong satu lagi itu. edih mahkota ikut bosku mahkota kuduh peta 100.000 bosku 100.000 kali berapa ini 12 1,2 juta bosku Pecah mahkota terepik seluruh padahal di dalam free spin, bisa nyampe 100.000 padahal kita cuma main di PG 2400 Emang RTP 8.000 ribu itu enggak bohong seluruh langsung gaskan saja. Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku. Yuk, yuk yuk yuk rasakan sentasi, sensasi sensasi sempak Syempak di Olympus hanya di RTP 8000 pastinya. Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku. Yuk, yuk langsung gaskan saja. Arah tambahan-tambahan manis nih, kamu oh, jadiin dulu. Cincin ikut. Tus lumayan lah ya. Coba kalau tampilnya tadi, uh, udah 50 utuh uh, auto wd 5 juta telur Tapi sayang seribu sayang, kita cuma dikasih segini sudah sangat-sangat bersyukur ya bosku. Bermenit beberapa menit kita sudah dikasih jp-jp mantap. Rp. ke 8.000 emang ya, jatuh. Abis bosku, yola tugas kencal saja Untuk link situsnya saya sematkan di pin komen ya bosku.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 RT pesawat gacor hari ini, RT pesawat hari ini, RT pesawat gacor Olympus hari ini. Kita dapat free spin kedua ya, seluruhnya semoga mau kata ada tambahan tambahan manis lagi. Biar kita bisa JPJP mantap ya, seluruh kita bisa WDWD -WD mantap uru uhuh, petirnya mana, uh uhuh. Aduh, aduh, tambahan tambahan dulu lah yang apa-apa ya, mantap emang pecahannya lagi mantap-mantap ngering-nya -ngeri dan ini seluruh. Ayo dong, hmm, petirnya mana? Atas kuning petir, aduh malah sekitar lagi. Petir dulu dong, petir dulu dong. Us konekin konekin dulu. Dor kali 500 ratus, hmm kurang satu, nanggung sekali. Anjir makol kurang dua, hmm ayo dong hijau konekin dulu. Mantap ungu boleh ikut, ungu boleh ikut, ungu boleh ikut. Tidak tidak tidak, main lah ya kaldu kaldu dulu nggak masalah. Ayo dong kasih petanya mantap mantap ungu pecah nih fix ungu pecah mantap hmm, itu kuning-kuning dulu seharusnya kuning pecah sayang seribu sayang petirnya di mana? us tidak ada petir sur anjing emang yuk kuningnya dulu kasih kuningnya dulu kasih kuning aduh ah, kurang satunya ke suruh hmm, enggak kuning jelas kurang satu semua biru jadi fix ungu ikut turun ungu turun mantap yuk cincin jadi dong cincin jadi dong uhuru atas cincin kasih petir enak hmm. nih cincin jadi yuk atas cincin sama atas biru itu uhuru du du du du udah turun nih aduh ternyata cincin pukir gelas loh main sepuluh ribu kali dua belas layer lo seratus dua puluh delapan emang neo olimpus lagi gacor abis bosku yo langsung gas metan aja untuk link gacornya, saya sematkan di benggomen Jogosuyo langsung gaskan saja total-total manja Rp8000 pastinya itu slot tergagam ke solid sambil jaga dunia akhirat mantap gini dong berarti udah cincin ada ternyata cincin kurang satu uduh ini mah lagi gacor habis lor tapi kita seperti biasa selalu manfaatkan kesempatan WD sebaik mungkin ya lor jika ada kesempatan WD segera wedekan saja karena kesempatan wedding dia datang buat kedua kalinya jadi manfaatkan sebaik-baiknya ya seluruh ya. ya seperti itu aja ya seluruh. selalu manfaatkan momen selalu manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin mau. ini yang bakalan semua di bandung live comment nya share share ke teman-teman kalian juga karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot hari ini pola slot gacor hari ini pola slot Olimpos hari ini info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor Olimpos hari ini ya yes, seluruh ya Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir salam jackpot bye bye seluruh